78 dibahagi 4. Nah, perhatikan ini pembagian porogabit. Jadi cara untuk mengerjakannya, yang pertama kita ambil satu angka terlebih dahulu, yakni angka 7. 7 bahagi 4 tidak habis ya. Hasil yang paling mendekati adalah angka 1. Karena 1 kali 4 sama dengan 4. Kita kurangkan. 7 kurang 4 sama dengan 3. Kemudian kita bagikan 3 bahagi 4 tidak bisa. Sehingga angka 8 di atas harus kita turunkan ke bawah menjadi 38. Nah, sekarang kita bagikan 38 bahagi 4 tidak habis ya. Hasil yang paling mendekati adalah angka 9, karena 9 kali 4 sama dengan 36. Kita kurangkan. 8 kurang 6 sama dengan 2, 3 kurang 3 sama dengan 0, tidak perlu kita tulis. Nah sekarang, 2 bahagi 4 tidak bisa ya. Sehingga kita harus tambahkan angka 0, kemudian di atas kita berikan tanda koma. Bisa dipahami? Nah sekarang langsung kita bahagikan saja. 20 bahagi 4 sama dengan 5, 5 kali 4 sama dengan 20. Kita kurangkan, 20 kurang 20 hasilnya 0.